Dua warga Indonesia yang Bisa positif virus corona Kasus Wuhan positif mulai Corona di Indonesia mulai melonjak beberapa. Satu pekan setelah Hari Raya Idul Fitri hmm. Hari ini makan apa ya? Hmm. Wah, ada asinan pesan satu porsi yang pedas, ya, Bu. Ibu penjual cerita kalau lebaran ini enggak kemana-mana karena ibunya meninggal tahun lalu. Kebetulan ada pesanan asinan dari tetangga. Jadi sekalian buka kedai, siapa tahu ada yang beli. Ternyata ada lima level pedas di sini. Berbeda dengan asinan Bogor, Asinan Betawi menggunakan pasta kacang pada sausnya, sehingga kuahnya terasa kental, lebih gurih, dan asam. Kerupuk merah dijadikan sebagai tambahan warna selain dari kerupuk kuning yang sudah menjadi ciri khas asinan Lebaranku ditemenin asinan betawi kalau kamu